Halo semuanya, aku Rian, balik lagi sama aku. Seperti biasa ya, hari ini gua balik lagi buat ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horor kalian. Dan karena di video gue yang kemarin banyak diantara kalian yang request, jadi hari ini gua pengen melanjutin buat ngebahas streamer yang diserang hantu pas live streaming. Langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, pakai headset, dan kita langsung mulai aja videonya. So, ada seorang streamer Twitch yang hobinya itu ngobrol sama viewersnya. Dan suatu hari, tiba-tiba pas doi lagi live streaming, ada sebuah kejadian yang aneh banget. Viewersnya notice kalau ada sesuatu yang muncul di balik pintu kamar streamer ini. Coba deh, kalian perhatiin video yang ini baik-baik. Ada sesosok bayangan yang kayak muncul dari balik daun pintu dan ngintip ke arah kamera streamer ini. Viewersnya langsung notice dan ngasih tahu ke streamer ini kalau di belakang pintu kamarnya di situ ada sesuatu. Si streamer ini sempat bingung dan gak percaya sama viewersnya. Dia ngerasa kayaknya nih viewers cuman mau ngeprank dia doang. Dan pas Doi cek, ternyata emang beneran. Di situ gak ada apa-apa guys. Di belakang pintu itu langsung tembok dan sama sekali gak ada jarak atau ruang. Kalau misalkan yang tadi itu orang, Doi kabur kemana? So, sampai sekarang video ini masih menjadi misteri. Views-nya sama sekali nggak ada yang tahu sosok yang tadi itu ada penampakan yang real atau bukan. Seorang Hunter dari Australia coba buat explore dan masuk ke sebuah rumah yang terkenal angker. Doi datang ke situ sendirian dan live di Facebooknya berjam-jam. Tapi Doi di situ sama sekali nggak nemuin ada kejadian aneh. Sampai momen dimana Doi naik loteng dan ngecek di bagian atas dari rumah itu. Ada sosok bayangan hitam yang lewat persis di belakang kepala streamer ini. Bayangan itu kelihatan deket banget sama orang ini, tapi Doi kayaknya sama sekali nggak sadar. Bahkan pas viewersnya banyak yang ngasih tahu ke Doi kalau barusan ada penampakan, Doi malah nggak percaya dan ngira kalau viewersnya tuh cuman mau nakut-nakutin dia. Sampai dia pulang dari situ dan dia lihat lagi rekaman video live streamingnya yang tadi, Doi baru percaya kalau di belakangnya ada penampakan sedikit itu. Ada sebuah jalan di kota kecil di negara Brazil yang dikenal warga sekitar situ sebagai jalur maut Karena sering banget terjadi kecelakaan Dan anehnya kecelakaan yang terjadi itu sering kali kecelakaan tunggal Nah suatu hari jam 2 pagi ada sebuah kendaraan pickup yang hilang kendali dan mengalami kecelakaan di jalur itu Pengemudinya meninggal di tempat Sekitar sejam kemudian, ada reporter TV yang datang ke lokasi buat ngeliput kejadian itu. Berita itu langsung disiarkan live di TV nasional Brazil. So, sekarang gue pengen kalian perhatiin baik-baik video yang ini. Reporter dan pihak TV itu sama sekali nggak ada yang ngerasa ada yang aneh di video yang tadi. Tapi pas video yang tadi itu disiarkan live di TV nasional Brazil, banyak masyarakat Brazil yang ngerasa kayaknya di video itu ada penampakan deh. Karena kalau kalian perhatikan baik-baik, di dalam mobil pickup itu ada sebuah kepala yang tiba-tiba nongol di dalam mobil. Dan sosok itu kayaknya ada di bagian jok penumpang. Kalau diperhatiin ukuran kepalanya itu kayak ukuran kepala anak-anak. Reporter ini benar-benar shock pas doi tahu kalau doi berhasil ngerekam sebuah penampakan yang gadis disengaja. Dan yang pasti, video yang tadi itu bukan video settingan atau video hoax, karena ini adalah siaran berita dan disiarkan live di TV nasional Brazil. So, video yang berikutnya ini aneh banget menurut gua. Jadi ada sepasang suami istri yang nyobain buat masang kamera CCTV di depan rumah mereka. Kamera CCTV itu terkoneksi dengan wifi, jadi bisa dipantau langsung menggunakan smartphone atau melalui layar TV. Nah, pas si suami itu lagi masang kamera itu di luar rumah, si istrinya nyobain buat konekin smartphone-nya ke kamera CCTV itu. Jadi doi bisa ngeliatin suaminya yang lagi masang di luar rumah. Tapi di momen ini, gak sengaja ada sosok lain yang ikut terekam. I'm video recording him. Wait. I just seen a something. God, really? Hi Stacy. You look scary! Gak jauh di belakang cowok yang lagi masang kamera CCTV itu, ada seseorang yang mirip cewek pakai hoodie yang ngeliatin ke arah kamera CCTV ini. Sosok itu kelihatan jelas dan detail banget. Seolah sosok yang tadi itu kayak bukan penampakan, guys. Kayak beneran orang yang berdiri di situ, tapi munculnya itu cuma sekian detik doang. Pas kameranya di lagi, dengan cepat sosok yang tadi itu udah gak ada. Padahal kalian bisa lihat ya, sosok yang tadi itu cuma diem berdiri di situ doang, dan sama sekali gak gerak. Sang suami pas ngeliat video ini, doi juga bingung karena doi cerita pas doi masang kamera CCTV itu di depan rumah, doi itu sama sekali gak ngelihat ada orang lain. <tuk> Ada seorang live streamer Twitch bernama Brian Doi ini kontennya pergi keliling ke seluruh dunia Dan menyiarkan perjalanannya live di Twitch Nah suatu hari pas Doi lagi ada di Ekuador, Doi live stream dengan durasi yang cukup panjang Sekitar 8 jam Karena hari itu adalah hari ulang tahunnya Tapi pas sore harinya Pas Doi lagi minum-minum di klub Doi ngalamin sebuah kejadian yang aneh banget Perhatikan video ini baik-baik He said that they closed at 10 and it seems like they're, that's what someone in the chat said, that the curfew is extended but it's till 10, so even though we didn't get the exact words out of his mouth, there's still a curfew. It seems like these might add up. Is that that Don't scare me like that. Oh my god, it's gone! Oh no! <laughs> chat, I don't like supernatural stuff, why you guys said it's a ghost girl? <laughs> it's gone! <laughs> I should have home. Ada seorang gadis kecil berbaju putih yang berdiri di balkon. Doi menghadap keluar, dan sama sekali nggak kelihatan wajahnya. Si Brian ini di live stream itu juga sempat bilang, Doi bingung kok bisa ada anak kecil di tempat kayak gini, karena di tempat klub seperti ini seharusnya nggak ada anak kecil." Saking tenangnya sosok gadis kecil yang tadi, banyak viewers Brian yang ngira kalau sosok itu adalah patung. Karena emang gak bergerak sama sekali guys. Karena penasaran akhirnya Brian coba buat ngarain lagi kamera handphonenya ke gadis yang tadi. Tapi ternyata gadis itu udah gak ada. Doi udah ngilang guys. Sebenarnya bisa aja sosok yang tadi itu bukan hantu atau penampakan, tapi cuman gadis kecil biasa. Yang kebetulan lagi berdiri di balkon dan doi cabut pas Brian ini lagi ke distract dan lihat ke arah luar. Tapi ada beberapa hal yang nggak pada tempatnya yang bikin video ini janggal. Kalau misalkan yang tadi itu ada anak kecil, yang pertama, ngapain ada anak kecil di situ? Yang kedua, ngapain Doi berdiri di situ, diam dengan durasi yang cukup lama dan sama sekali nggak bergerak? Dan kalian bisa lihat sendiri ya, ekspresi kaget dari Brian ini benar-benar legit. Seolah Doi itu bener-bener takut dan kaget karena tiba-tiba sosok gadis itu ngilang tanpa sepengetahuan dia.